cetak vaksin isinya tujuh tinggal memasun full Sekian dulu, ya, guys. Cuman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Kembali lagi di channel lain Inaki 16 Terima kasih Sekali ini Kita membuat Cetakan plafing bentuk hexagon Seperti ini Satu cetakan Isi 7 Langsung saja guys anu ini. ini semuanya enam buah pesanan dari mas PT di